Halo, ketemu lagi sama Mama dan Una. Una, nah, hari ini kita mau ngapain, Kakak? lagi mau makan jamur. Jadi hari ini kita mau belajar merasakan rasa rasa jamur. Jamur. Nah, jamur. Jadi okay, uh, yeah. singkat cerita. <laughs> Waktu aku lagi hamil sasen ya hampir dua tahun yang lalu itu aku sempat ngidam ngidam apa coba ngidam keripik dari jejamuran tau kan kalau yang pernah ke Jogja pasti tahu ada restoran namanya jejamuran jadi disitu tuh isinya E, makanan dari jamur semua gitu dan e, di ada stornya juga untuk menjual keripik-keripik jamur tapi baru kesampaian baru-baru ini ternyata ada di online shop aku telat banget hidupnya <tuk> sebenarnya kita beli empat nah kita mau mau review oh. hmm. mau review 4 keripik ini setelah mana sini dek ini <tuk> tapi ini udah dikunyah sama sasenka ada. Hmm. iya iya iya tuh nggak sabar anaknya ya hmm enggak mau dia kalau diambil kritiknya jadi ya udah kita review tidak ini aja terus kita nanti mau main games gamesnya apa kak bukan jamur tapi kita tutup mata iya menebak rasa jamur jadi tiga, tiga jenis snack di jamuran ini yang akan kita review hmm. yang pertama ada jamur kancing uh, jamur kancing. kancing yang warna ungu jamur apa jam kancing. kancing ini jamur kuping ya ini jamur kuping pintar kamu ya jamur apa ini jamur merang jamur merang kayak yang ini jadi ada uh, gambar jamurnya juga nih ini jamur merang yang warna orange tapi dipotong-potong mm -mm, nah ini gambar jamurnya jamur merang nah kalau ini jamur kuping. Ya, kuping, kelihatan ya, kayak, ya, kayak kuping ya kuping. satu jamur kancing oke, okay. pertama Uno mau coba yang mana dulu nih um, mau coba yang ini jamur kuping ya. okay, kita coba jamur kuping ya ini lihat packagingnya bagus ya rapi ini harganya kira-kira berapa? Hmm, gak tau kayaknya <laughs> uh, murah Murahnya berapa? Gak tahu, kan Luna nggak tahu uang. <laughs> gak tahu uang. Sekitar 12.000-an ribuan sih satu ini, satu ini. Oke, kita buka. Yang rasa jamur kuping. Kita buka. Nah bukanya juga gampang banget nih. Sini ada udah ada apa? Sobekannya jadi tinggal. Uh, gampang banget bukanya. Oke, kita coba dulu ya. <laughs> di dicoba dan diingat-ingat rasanya. nanti kita akan main tebak-tebakan rasa jamur, oke? Okay? Enak. hmm. hmm. di sini ada sasenka yang langsung nyomot jamurnya. Gimana rasanya enak, enaknya seperti apa? Hah? Seperti apa hmm. ya, Enak kalau yang jamur kuping ini eh, teksturnya tuh kayak ada jeli-jeli, kayak jeli-jeli gitu ya, ya? tapi jeli kering ya. gitu. Ya, Terus kayak gini nih bentuknya nih, bentuknya dari kayak ini aslinya ya. Udah jadi keripik. tapi sekarang kita tapi apa tapi ini gambarnya beda oh, iya. sekarang kita coba jari eh jari. jaring jaring jamur kancing jamur kancing jaring ini jamur apa ah, iya jamur kancing iya jamur kancing itu adalah jamur kancing ini udah dipotong-potong jamur kancingnya jamur kancingnya udah dipotong dan bentuknya seperti ini, kita kan pernah kan coba. Masih apa? Hmm. kayak ada apa? ya ada ya Masih ada apa? Masih ada apa? Masih ada apa? Masih ada khusus khusus ayam ini rasanya persis apa? Kalau menurut mama sih, ya. menurut kakak gimana? Enggak Kayaknya mama bisa deh bedain rasa-rasa keripiknya hmm? hmm. Enak ya? Hmm. Hmm? Sekarang kita cobain keripik jamur merang buka semuanya hajar habiskan ya Allah dede pun oh, dede ini merang nah ini jamur merang merang Ular. hmm kembang nah, dalamnya ini gimana rasanya jadi um, jadi yang paling favorit dari punya keempat jamur ini yang mana kalau menu camur uh, favorit unat itu yang jamur kuping sama jamur pirang jamur kuping? ya sama jamur pirang jamur pirang merang? eh, jamur pirang eh, merang, merang. merang. mama salah pirang pirang pirang jamur pirang kalau jamur tiram ini paling sering mama masak ya kak ya hmm, tapi mama suka suka hmm. sekarang kita udah siapin ini penutup mata jadi nanti kita mau main tebak-tebakan Uh, rasa keripik jamur apa oh, gitu? namanya apakah keripik jamur uh, merang kancing kuping atau tiram eh yang tiram udah habis <tik> ya, <misi>, dede <tik> ya, misi, dede oke okay, siapa duluan yang mau main sweet dulu oke okay. apa nih gunting batu kertas gunting batu kertas gunting batu kertas Una menang berarti mama duluan ya yang nebak ya Una nanti kasih mama uh, jamur Una tunjukin dulu nanti ke uh, apa ke penonton ini itu ya terus habis itu misalnya kasih Mama gitu nanti Mama nebak itu jamur apa Oke okay. ready Una ngasih mama jamur apa diliatin dulu ke penonton ya Ayo. Mana? Entahlah. Entahlah. <laughs> Ini Mama tahu jamur kuping, benar Salah. Mama lagi Kalau kalau kalah ini mama lagi. Oh, nah, kayak ada jeli-jelinya. Kalah, Mama. Nih, ya, kayak ma ambil Ya udah, di dulu ke penonton jamur apa yang, ini. Hmm. Ini yang rasanya mirip usus. Jamur, cancing Iya benar <tik> <tik> Mama, benar Sekarang Una, coba Una jangan lihat Mama masukin Una ini Una harus tebak ini jamur apa? Jamur kancing. Iya. <laughs> Una asli loh. Enak ya? Hmm. Terus abis itu siapa lagi? Una lagi. Kau menang. Kau menang. Mama kau kalah. Mama lagi. Enak tuh mama makan kancing jamurnya banyak. siapa ya, lagi nih. Nah, mama, mama lagi. Udah. Oleh. Jangan tip ya. Oh, ya. ya. Malam. ram tip. Ditutup-tutup malam. kayaknya jamur yang teksturnya besar jamur kuping benar-benar hmm. ya <laughs> soalnya udah ngasih gede mama tahu jamur yang paling gede itu jamur kuping <laughs> ini, ini kuping Merang. Ya yang mana ini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 ih curang cium dulu kenapa merang ya buka matanya nih ya benar eh ternyata mama sekarang udah pasti pinter hmm? hmm? tadi kan mama juga pinter sekarang Una. Una lagi oke okay. sampai berapa kali nih kita main tebak tebakan sampai jamur habis iya <laughs> Oke okay. satu kali lagi deh, Udah, No, dua kali lagi. No, Lut. lima no. kali lagi. <laughs> yaudah, yaudah. Jangan ngintip, merem, merem. Kamu, kamu ngintip di bawah pas ini, ya. Mama ngeliatin gini Ini jamur ya, Mama ambil yang Una ngintip, ah, una ngintip curang. Ini ngetrend, curang. Gak boleh, una harus tebak rasanya. Hey. Eh, kenapa? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Mama banget sih? Ya Allah, kancing, bener. <tuk> enggak ini ya feelingnya lebih bagus aja pada mama ya coba merem lagi abis ini hmm, kasih lagi udah udah ya. hmm mau siapa hmm jamur kuping bukan jamur merah. Jadi unna bilang jamur merah. <laughs> tapi terus unna enggak tahu jamur merah ngapa ya. Jadi Una bilang jamur pink aja. Oh ya. Hmm. Jamur okay. merahnya susah. Anak mama. Nah, nah, nah. Jadi kesimpulannya? Om nom nom. Sulit nggak ngebedain rasa-rasa jamur ini? Sulit apa? susah susah-susah nggak unang ngebedain tekstur dari rasa-rasa jamur ini susah kenapa susah jadi ya, kan, dah uh, tahu rasanya Tapi tahu jadi... <laughs> um. jadi kesimpulannya dari tiga jamur ini empat sih sebenarnya ya empat ini jatuhin ya dede kalau gini kalian pasti bakalan tahu banget rasanya karena ini kan paling sering ya dibikin uh, jadi Pasti ya ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya ya udah habis udah habisin dede kalau mama paling suka yang jamur kancing kalauuna eh. jamur kuping jamur kuping kalau dedek dede sukanya jamur hmm. tiram <laughs> siapa yang suka Mama juga suka. juga suka. Katanya semua satu. Semuanya suka. Tapi kan yang paling favorite. <laughs> Oke. Okay. Jadi kalian kalau mau beli ini beli aja di Shopee Pia. Ya? <laughs> beli aja di online. Nah, sekitar sekitar 12000 ribuan. terus satu bungkus ini isinya sekitar 70 gram. Tapi khusus yang uh, jamur ini, jamur kuping dia 40 gram ya. Terus di sini juga, terus di sini juga udah ada expired date-nya tuh. Noise, noise, noise. Baik, jamur merang expirednya 17 November, jadi nggak bisa lama-lama. Tapi aku rasa ya kalau cemilan ini ada di supermarket pasti bakalan laris sih. Soalnya bikin gak bisa berhenti kalau makan, ya kayak. Jamur, as jamur, nariknya ayam. Mulu mulunya, mulu mulunya. Nanti malam Una ambil ini, mulunya. Pas mau tidur, Una, Ma, Una, mulunya dulu ya. Gigi Una pengen quality time. Oh, baba baba baba. Gigi Una mau apa? Quality time. Iya. Kualer. Jadi, wala. Jadi wala. tadi siapa yang menang tuh? una oh, una, ya tadi mama salah-salah ya, juboknya, ya. Tadi, menang, ya? kawahnya satu oke okay, guys, kita udahan dulu ngebloknya karena kita mau munyah terus. Punya ini, punya tidak henti. Dengan jangan klik krim ini. yang enak ini. Suka hmm. ya Sorry kalau ini. kalian lupa ya Karena ini. Sangat-sangat gurih gurih banget mm. jadi hari ini kita nyemil-nyemil mm, dan belajar mengenal rasa jamur dari keripik jamuran nanti mungkin kita bakalan ini kali ya coba beli jamur yang aslinya terus kita uh, olah dengan mungkin kita kukus atau kita rebus ya yeah. terus kita makan terus kita tebak mungkin baru berasa banget teksturnya cuman kalau kalau eh keripikin gini kan rasanya kan gurih semua kan oh. jadi hampir sama sekian vlog, vlog kita hari ini ya kak ya hmm. biasa kita ngapain lagi ya ya nanti kita bikin bikin sesuatu dia belajar yang lain lagi ya eh, oke okay. kemarin Una bikin risol mayo belajar oh iya kemarin sempat bikin risol mayo nggak di vlog kita yeah. oke okay, sekian dulu vlog dari kami karena kami mau nyemil nyemil jamuran dulu sampai jamuran lihat aduh sampai dari tadi enggak berhenti mm -hmm. kamu suka ya uh. <laughs> suka banget uh. Oke terima kasih yang udah nonton jangan lupa untuk like dan subscribe, subscribe. channel belajar unang keluarga tumbuh supaya kita terus belajar bareng bareng wow. Bye, sampai ketemu lagi. Cacenka, mau cek like, jamur dulu. Like, and subscribe. Bye.